Pertemuan Ratu Adil dengan sosok kucing congelomowo Yang begitu terkenal di kalangan supranatural Dimana diketahui bahwasannya sosok Ratu Adil ini Adalah sosok supranatural Adalah sosok uh, orang pintar Sosok paranormal Yang memang memiliki bakat-bakat khusus Yang hanya dia sendiri yang memiliki kualitas yang bagus Dimana Sang Ratu Adil ini juga ngelakoni atau lelaku untuk mencapai tingkat yang tinggi dan sang Ratu Adil ini ternyata banyak lelaku-lelaku yang dia alami yang dia lakukan dan sang Ratu Adil ini memiliki salah satu lelaku yang menemukan dia bersama kucing di dimana lelaku Ratu Adil ini ini berada di hutan hutan atau alas yang angker di mana sang ratu adil ini lelaku sendirian dan tidak disengaja sang ratu adil bertemu dengan kucing condromowo. Di mana kucing condromowo ini sangat terkenal karena kucing ini bukan kucing manusia atau kucing nyata, tetapi kucing condromowo adalah kucing alam gaib yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Di mana kucing condromowo ini berasal dari kata condro dan mowo. Condro itu artinya penggambaran atau perwujudan Mowo itu berarti api Jadi bisa disimpulkan bahwasanya Kucing Condro Mowo adalah suatu kucing perlambang atau gambaran atau perwujudan dari api Dimana kucing Condro Mowo yang asli itu berbeda dengan kucing-kucing condromowo di alam nyata atau alam manusia Kalau kucing condromowo di alam manusia Itu matanya pasti tidak hitam Giginya tidak hitam, lidahnya tidak hitam, kukunya tidak hitam Sedangkan kucing condromowo asli Seluruh bagian-bagian tubuhnya itu berwarna hitam kelam Entah rambutnya, matanya, giginya, lidahnya, kukunya Bahkan dagingnya, organ dalamnya pun Warnanya hitam kelam atau hitam pekat Dimana kucing condromowo ini termasuk kucing yang pendiam Jarang sekali dia bersuara Tetapi kalau kucing Condromowa ini Ingin membunuh lawannya atau membunuh sesuatu dia tinggal melihatnya saja Contoh Ada tikus di hadapannya Dia dari jarak jauh Cukup jauh Lalu kucing Chondromowa ini melihat tikus itu Dan ingin membakar tikus itu Membunuh tikus itu Makanya dengan pandangan kucing Chondromowa ini sendiri Sang tikus bisa mati Dan contohnya lagi Kucing Chondromowa ini Bisa menghilang bisa menghilang dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat Dan seringkali kucing Chondromowo ini Dijadikan sasaran oleh dukun-dukun aliran hitam di Banten Karena manfaat dari kucing Chondromowo ini Dan kedasyatan dari kucing Chondromowo ini Dimana konon katanya Siapa saja yang bisa meminum darah kucing Chondromowo ini dan da memakan dagingnya orang itu akan memiliki ilmu api tingkat tinggi karena kekuatan Condromowa itu akan menyatu dalam dirinya sehingga dia akan bertambah lagi kekuatannya dengan hodam Condromowa itu sendiri dan banyak sekali dukun-dukun mengincar kucing Condromowa ini untuk dibunuh dan dijadikan santapan dengan sadis tapi ada cara lain Cara yang tidak menyakiti kucing condromowo Dan bisa memiliki ilmu dari kucing condromowo ini Cara lain itu adalah Bila mana kita memiliki kucing condromowo itu Dengan cara apa? Mengambil sampel darahnya Kita ambil saja sedikit demi sedikit sampel darahnya Dan setiap malam selama tujuh hari berturut-turut Dan di tengah malam kita selalu ritualkan minum darah kucing condromowo itu Dan dengan niatan untuk menyatukan energi kucing Condromowa itu di dalam tubuh kita Dan sebelum meminta sampel darahnya Kita izin dulu kepada kucing Condromowa itu Biarkan kucing Condromowa itu memberikannya dengan sukarela Tidak dengan paksaan dan kucing chondromowa itu sendiri dia juga memiliki perasaan dia memiliki perasaan memiliki hati jadi alangkah baiknya kalau segala sesuatu yang dilakukan itu tidak membunuh dan siapa tahu kalau kita berbuat baik kepada kucing chondromowa siapa tahu kita bisa bersahabat dengan kucing chondromowa itu karena kucing chondromowa itu juga memiliki perasaan, memiliki hati Pasti dia juga memiliki pikiran Dia pasti juga bisa untuk balas budi Dan melakukan kebaikan Daripada kita membunuhnya Akan menghanguskan dia Dari dunia ini Kita hanya dapat kekuatannya saja Dari energi dia Tapi dianya mati bukan kasihan Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Jangan lupa untuk selalu klik subscribe Dan like kepada video ini dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa untuk memberikan komentar anda ke kolom komentar Apa saja yang anda sarankan dan komentar anda silakan diletakkan di kolom komentar